Halo, halo, di mana lu? Ini gue lagi di depan rumah lu. Cepat lu keluar. Maaf, Bang. Saya lagi gak di rumah. Saya lagi kerja. Kapan lu lunasin utang lu? Iya, Bang. Saya janji bakal lunasin utangnya, Bang. Tapi tolong beri saya waktu sebentar lagi. Nanti kalau saya udah gajian, pasti saya lunasin utangnya, Bang. Jangan kebanyakan janji. Ingatkan, kan, lu udah nanda tanganin surat perjanjian itu. Kalau lu nggak bisa lunasin utangnya dalam waktu dekat, maka ginjal lo akan jadi taruhannya jam kan itu iya bang secepatnya saya bekal lunasin utangnya bang Halo? Siapa ini? Kamu tidak akan tahu siapa saya, tapi saya tahu siapa kamu. Kamu butuh uang kan? Ikuti perintah saya. Usap 10 kali, maka kamu akan mendapatkan uang tunai. Tentangan dimulai dari sekarang. Hah? Siapa ini? Halo? oke, okay, welcome to the game sekarang, coba kamu pergi ke arah pohon yang berada di sebelah utara kamu lihat di atas pohon itu di situ ada sebuah amplop dan kamu bisa mengambilnya ini beneran ini prank ya? dimana kameranya? tidak, ini bukan prank Becanda, pasti ini preng kan? Namamu Hanif, umur 20 tahun. Aku tahu, saat ini kamu sedang dikejar-kejar oleh renternir. Karena kamu sudah meminjam uang untuk biaya pengobatan ibumu dan untuk membiayai sekolah adik-adikmu. Benar kan? Bagaimana kamu bisa tahu identitas saya? Aku tahu, kamu penguda yang sangat berbakti kepada orang tua. Aku selalu padamu. Oleh karena itu, aku akan membantu untuk dapatkan uang yang kamu inginkan tapi dengan syarat kamu harus mengikuti beberapa challenge huh? challenge apa? apa maksudnya? aku akan memberimu beberapa challenge ingat seberapa banyak challenge yang kamu mainkan akan seberapa banyak pula uang yang akan kamu dapatkan peraturannya simpel taruh kembali uang itu ke tempat asalnya untuk menuju challenge kedua hadiah challenge kedua adalah 2 juta rupiah Tempat kamu duduk tadi, kamu lihat di bawah kursi itu. Di situ ada sebuah kardus. challenge -nya mudah, kamu hanya perlu menaruh sampah-sampah yang ada di sekitar situ ke dalam kardus tersebut. kerja bagus Hanif, sekarang tempat itu jadi kelihatan lebih bersih Dan karena itu, aku akan memberimu hadiah kedua yaitu 2 juta rupiah Tapi sebelumnya, apakah kamu ingin mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi? Ataukah kamu hanya ingin berhenti di challenge ini? Uh, aku ingin lanjut saja Oke, okay, baiklah, sekarang ikuti perintahku Pergilah ke arah gerbang yang berada di sebelah terang. Coba kamu lihat ke seberang sana. Di sana ada anak yang sedang memulung. Kamu hanya perlu memberikan kardus itu Kepada Anak tersebut Hah? Kamu gila ya? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Hadiahnya adalah 10 juta rupiah Baiklah Dek Sino dulu dek Ini ada sebako Tapi jangan dibuka dulu ya nanti aja di rumah dibukanya. makasih ya kak semoga lancar terus rezekinya. ya yeah, amin. Halo, dimana uangnya? Saya ingin berhenti dalam permainan ini Apa kamu sudah yakin? Ya, saya yakin Sayang sekali, padahal calon selanjutnya adalah puncaknya Enggak, pokoknya saya ingin berhenti Hadiahnya adalah cek senilai 100 juta rupiah Dengan itu, kamu bisa melunasi semua utangmu dan membiayai penguatan ibu Bagaimana? Baiklah, cepat beritahu apa jalan selanjutnya sekarang kamu pergi ke arah lorong yang berada di sebelah kiri. Ya, lurus terus, berhenti. Sekarang kamu lihat ke arah motor yang berada di sebelah kanan, di situ. Ada sekotak makanan dan kamu bisa mengambilnya. Lihat di belakangmu. Di sana ada seorang pengemis buta. Sekarang kamu berikan makanan itu kepada pengemis buta tersebut. Tunggu, apa ini isinya? Tenang saja, itu hanyalah sekotak nasi bungkus dan kamu cukup memberikannya kepada pengemis itu mudah kan? ini mas ini ada sedikit makanan buat mas makasih ya ya sama-sama tunggu ambil upload yang berada di depan pengemis tersebut karena itu adalah hadiah utamanya Selamat anak muda, kamu telah menyelesaikan game ini. Buka amplop itu dan kamu akan mendapatkan hadiah utamanya. Oh iya, aku juga ingin memberitahu bahwa pengunis tadi saat ini sudah mati keracunan. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa.